Selamat siang, Pak Koban. selamat siang, Pak Azlan. Siang, saya Maria, Mario. Selamat Selamat siang, Pak Azlan. Selamat siang, Pak, selamat siang, Pak Azlan. Siang, Pak Azlan. Uh, kita di kelas ini ada 21 orang ya. Benar enggak? Betul, Pak. 20... Wah. Wow. Nih jadi kelas yang pintar nih. <gülüyor> Oke. Eh, teman-teman mau nanya. Ini kalau di hari Sabtu pagi jam 9.50, itu ada pekelian enggak? Dari pagi. Di kelas ini. Tadi, kalau tadi Pak ya, ada Pak Ucu, Pak. Jadi Pak Ucu itu harusnya kemarin ya Pak ya, kalau nggak salah. Itu beliau pindahkan di Sabtu pagi, Pak. Jam delapan, Tapi itu pun tentatif Pak Azlan. Untuk di, iya, pak. <kuh> di jam 8, pak. jadi jam 8 pagi Pak 8. Pagi. Nah kalau di jam 9.50 kosong, kosong, kosong, kosong, Pak uh, Permisi, Mas Rayan kalau tidak eh. salah Bunia ketika RPL minta dipindah ke Sabtu pagi sepertinya kemarin. Oh gitu ya, <laughs> jam berapa uh, habibu, <laughs> Belum tahu, uh, mungkin jam uh. sekitar jam 8 juga Jam 8 atau jam 9 <laughs> Oh, gitu ya, Itu. gimana, Pak Azlan? Atau setelah sahur aja, Pak Azlan? <laughs> <laughs> Enggak, saya ada, ada rencana mau digabung aja jadi dua kelas. Dua kelas itu jadi satu pertemuan, gitu, biar lebih rame. Ah, betul-betul bagus juga itu, Pak. Iya, Pak. Karena itu lebih enak kan belajarnya, kan? Iya, betul, Pak. <laughs> seperti ini belum tahu berarti ya di minggu depan di jam suruh. itu yang Pak Ucup pindah ke hari Sabtu pagi jam 8 itu udah tetap atau cuma hari tadi dong Hanya buat menyapa aja Pak. Jadi jadwalnya tetap Rabu malam eh, eh Kamis malam ya. Iya. sore ya. Kamis sore. Iya, hanya, ya, hanya tadi Pak Ucup sempat ngomong gini Bang Varia. Kalau nggak Sabtu, ya. ya, Sabtu Minggu, ya kalau nggak Sabtu Minggu dan hanya tujuh kali, lho, Pak Ucu itu, Seingat saya tadi hanya tujuh kali, Pak, Viconnya. E, Karena kan kita kalau di pemrograman ini kan harus barat itu teman, teman yang lain kan harus join semuanya. Mungkin di jam-jam segini ada aktivitas keluar atau jam-jam sibuk ya jam-jam sekolah. Jam-jamnya cukup, lah. Mungkin begitu, teman-teman yang ada kerja atau apa, kan Kalau pagi itu kan mungkin nggak terus cukup, kalau nggak dari minggu gitu. Atau nggak malam, secara teman-teman sih, semuanya. bisa, itulah bisa aktif di perkuliahan, di pemrograman gitu. Karena di pemrograman ini, yang pertama itu kita harus berhadapan dengan laptop, karena itu. Karena soalnya fokus fokuslah fokusnya itu dituntut di bagian pemograman ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang sambil kerja kadang kan agak susah untuk fokus di perkuliahan ini pemograman. Mungkin kalau di perkuliahan lain kayak bahasa Indonesia mungkin atau Pancasila itu kan kita bisa sambil kerja dengerin. Tapi kalau di pemograman, kalau kita praktek terus teman-temannya cuman mendengarkan itu kan enggak kelihatan tuh apa yang dipraktekin, nah, jadi betul bingung nanti gitu, ilmunya nggak sampai. Oke di hari ini, di teman beberapa perpuluhnya? Satu. Hari ini harusnya hanya dua pak, cuman karena Pak Ucu pindah ke hari Sabtu, jadi ada tiga pikon dari pagi, siang. Yang ini Pak. Mungkin kalau di minggu depan itu teman-teman Tidak ada di Sabtu jam 10 Mungkin kita gabung dengan yang kelas itu lagi Di gitu, jam 10 <coughs> Tapi kalau ada mungkin nanti kita atur jadwal Mau di malam atau gimana gitu untuk pengobrahman Gimana ya, Pak, setuju video, Pak? E, minggu depan coba yang 9.50 dulu Pak kalau memang dia tabrakan iya. sama dunia baru kita pindah ke malamnya Pak habis tarawih Pak ya. Oh ya terawih. Terawih habis. Hi, habis iya tarawih, nonton tarawih habis. Iya. Habis tarawih itu berapa tuh? Kayak eh, bisa lagi tuh Kalau, kalau saya jam 9 WITA Pak. Iya. Kalau Bang Vareal rokaatnya agak banyak nih Pak Aslan. Rakaat <laughs> <laughs> itu ada 2 kali <laughs> biasanya. Aduh. <laughs> Kalau saya berapa rakanin nanti nih? Saya yang paling minimal aja, Pak. aja, Pak, ya. Dua taraweh, tiga gitu ya. Saya juga, Pak, di Waktu di kampung juga gitu sih. Mulainya jam 8, jam 9. malam. Tapi asik kayaknya, Pak, sambil... Uh, coding program atau desain program sambil makan kue malam-malam, Pak. Kalau siang kan cuman mangut manggut aja, bakal hausan, Iya. Nah, paling hmm. kalau di pemrograman enaknya berarti sebelum menjelang itu ya, jam-jam 3 -jam gitu ya. Sore-sore kira sore, uh, iya. ya, menjelang sambil menunggu waktunya terbuka. Beraj iya, Pak. Oke, kalau gitu nanti kita coba diskus nih, maunya di hari Sabtu pagi atau di Sabtu sore kan jelang-jelang waktu mau buka. Oke, okay. betul, mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja nih di materi kita di apa? Itu kita kan belajar mata kuliah pembelajaran berinteraksi objek. Nah, di sini ada yang namanya OOP. Ini teman-teman udah mengenal OOP. Nah, OOP itu kan orientasi ojeknya dimana mempermudah pekerjaan si developer. Jadi, mempermudah di sini maksudnya itu dia dengan mudah dapat digunakan di aplikasi yang lain. Nah. jadi mungkin teman-teman sudah -teman belajar sebagian kita sudah belajar di masa lalu itu seperti si plus plus, Nah, di sini kan ada beberapa jenis bahasa pemrograman. Nah, itu ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, rendah, dan tidak menengah. Nah, Java ini sendiri itu masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ada nah, ada Java, C Net, Net, PHP, dan lain-lain. Oke, ini kita sedikit mengenai pemrograman berbasis pemrograman komputer. Oke, nah ini, ini flowchart kita udah pelajari hampir tiap waktu pembelajaran pemrograman. Nah, untuk konsepnya di berdasarkan objek ini kita nggak jauh beda seperti di semester lalu, yaitu kita bikin aplikasi sama kita bikin flowchart-nya. Nah itu biar teman-teman mungkin pasti lagi nih kita pemahaman mengenai apa itu flowchart. <tuh> Oke, nah ini ada simbol-simbol flowchart -simbol nih. Mungkin teman-teman nanti sudah siap di, di, itu ya, di headlink. Mungkin teman bisa coba download dan untuk memahami simbol-simbol yang ada di flowchart. Nah, ini sedikit review pengenalan mengenai pembelajaran kita di minggu lalu. Pengenalan di bahasa Jawa. Di sini mungkin saya memastikan, kita akan menggunakan NetBeans. Nah sebenarnya banyak sih editor yang bisa digunakan untuk membuat Java. Tapi kita di sini menggunakan NetBeans. Nah, kenapa kita menggunakan NetBeans? Pertama itu karena NetBeans itu lebih gampang digunakan. Yang kedua untuk modul dan penggunaan itu cukup banyak. Jadi kita bisa referensi ke modul-modul lain itu cukup banyak. Nah terus kita udah familiar dengan konsepnya seperti netbean betul di visual studio atau di pipenet.net semuanya itu hampir sama seperti netbean nah, jadi kita udah familiar dengan button sama GUI yang ada di netbean dan kemarin nah java itu sendiri seperti kita lihat di sini Nah, Java itu banyak digunakan di setiap fase pengurangan. Baik itu ada di web, ada di browser, ada di web browser, dan di web server. Nah, jadi, kalau teman-teman perhatikan, untuk Java itu sendiri sekarang, log itu udah cukup banyak. Tidak hanya ada di desktop, juga ada di web. Nah, kalau dia di, dari sisi web server, Yesus ya seblak. Server lab, gitu. nah, kalau dari web server itu biasanya JSP, JavaScript, nah, ada lagi namanya nanti Hyper dan JavaScript. Nah, JavaScript ini biasanya sering digunakan di web browser. Disitu, ketika kita bakal aplikasi web, nah, itu biasanya banyak ada yang menggunakan JavaScript. Jadi, Java itu sendiri banyak pengembangannya Nah, Java di sini yang kita belajar itu Java untuk pembuatan aplikasi ber-desktop. Ibarat itu ada tampilan yang kita bikin. Nah, Java itu sendiri dia penguraman yang berorientasi dengan objek atau bisa disebut OOP. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih, Untuk teman-teman, OOP itu sendiri apa sih? konsep pop itu apa ada yang paling ngelempar atau nggak material material material umat konsep dari op atau pemahaman mengenai op dari Jadi... <tose> Uh, belum Pak kalau saya belum paham Pak, apa yang dimaksud dengan basis objek Pak oke oh, ya, saya... eh, teman, -teman yang lain uh, mohon izin Pak maaf, mungkin ya Pak ya kalau menurut yang saya tahu mungkin OOP itu pemrograman yang memiliki apa ya ya objek Pak berbasis objek jadi ada kelas terus habis itu kita bisa bikin apa namanya instansiasi dari kelas itu jadi kita bisa membuat objek yang merupakan turunan dari kelas yang sudah kita buat yang memiliki sifat-sifat yang bisa diturunkan dari uh, kelas yang sudah kita buat itu Yaitu sih yang yang saya tahu Pak oke okay, thank you nah, nah seperti yang bilang Mas tadi dan tadi, nah dari OP ini, nah mungkin seperti ini, kalau kita gambarkan secara umum ya, teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan framework seperti Laravel atau kode niter yang untuk PHP, nah mungkin ada yang sudah menggunakan itu, atau sudah ada yang menggunakan e si belajar e si Nah, contohnya. <tuh> ketika kita bikin satu fungsi atau satu kelas nah, itu kelas yang kita bikin itu kita bisa menggunakannya itu di modul-modul lain modul-modul lain ini maksudnya ketika teman-teman bikin satu desain aplikasi nah di situ ada kelas yang digunakan nah kelas yang ini bisa teman-teman gunakan ke desain aplikasi lain jadi barang itu teman-teman bikin kelas-kelas atau objek-objek, nah objek dari kelas ini nanti bisa digunakan di apa itu, di modul aplikasi lain. Jadi ketika teman-teman nih bikin suatu aplikasi rumah sakit, gitu. Nah di rumah sakit itu kan banyak tuh ada data entry pasien, entry, entry dokter, data entry rumah sakit, gitu. Nah setiap data entry ini kita bisa menggunakan satu kelas atau satu objek jadi kita nggak butuh bikin objeknya berkali-kali, nah, itu salah satu inovasi dengan OOP. jadi oh. dia lebih mempermudah, mempermudah kinerja dari si developer dengan adanya OOP itu sendiri. Oh. mungkin kalau teman-teman tahu waktu belajar PHP natif atau PHP standar, nah itu kan untuk OOP-nya kan nggak ada tuh, jadi kita bikinnya satu per satu. Jadi, awalnya kita bikin di sini, nanti kita bikin lagi di tempat lain juga sama, gitu. Jadi, dengan adanya OOP itu mempermudah kinerja dari si developernya. Jadi, dia cukup bikin satu kelas atau satu objek. Nah, nanti objeknya itu dipanggil nih, tinggal kita melakukan namanya aja, pemanggilan gitu. Nah, dengan adanya kita belajar sekarang itu menggunakan aplikasi deadbit itu kan udah mempermudah dengan GUI tampilan. Jadi kita nggak butuh lagi bikin script tampilan. <coughs> oleh membasis desktop Jadi kita tinggal bikin desain terus kita fokus ke script di backend-nya di bagian pemrosesan. Seperti itu. Jadi mempermudah kinerja dari si developer sendiri nah itu secara umum ringkasan mengenai apa itu OPI nah Java itu sendiri itu bisa dijalankan tidak hanya pada sistem operasi mungkin itu tidak terfokus pada sistem operasi tertentu saja dia bisa di Linux bisa di Mac bisa di Windows di semua platform dia bisa cepat karena dia bersifat open source oke okay. Open source sendiri ini teman-teman udah paham kan maksud dari open source, benar ya? dari maksud dari open source. Kalau Linux itu gimana open source, open source pak, Kenapa dinamakan open source? Iya pemahaman saya pak ya, jadi kalau open source tuh eh uh, Yang pasti uh, apa ya soursnya itu bebas ini pak apa bebas dikembangkan oleh siapapun pak. Jadi tidak apa istilahnya ya tidak perlu license seperti misalnya closed seperti punya Microsoft gitu pak. Uh, mungkin seperti itu pak. Oke yes, Jadi kita nggak butuh license untuk membuat. Jadi ibaratnya itu open source ini itu kita bebas ya hakikatnya ada, cuman kita bebas menggunakannya gitu. Kita udah diberi kebebasan. Contoh seperti mungkin Linux, nah Linux itu kan banyak versinya, banyak jenisnya, banyak namanya gitu. Nah itu dari developernya mereka bebas mau mengembangkan itu seperti apa, nggak ada batasan sama enggak ada larangan. Beda dengan yang ada license, license itu kan berarti udah hak dari seseorang. Ada nah, file itu sendiri dia bersifatnya bersifat open source karena kita bebas mengembangkannya. Nah, di Java itu nanti kita bakal menggunakan berapa editor atau perangkat software yang dibutuhkan. Nah, pertama itu nanti kita bakal instalasi NetBeans. Nah, instalasi NetBeans kita bakal ke apa Java ide nya Terus sama satu lagi SAP kenapa kita butuh stamp. Nanti kan kita bikin suatu aplikasi sederhana. Nah, aplikasi sederhana kita bikin, kita bisa menyimpan ke database. Jadi kita butuh SAP untuk mysql Nah, ini mengapa mempelajari Java untuk dapat memahami bagaimana konsepnya. Jadi Java itu dia turunan seperti ini. Dari awal kita teman-teman sudah belajar C++. Sysap, operasi, gitu. Nah, awalnya itu dari operasi, terus berkembang ke C++. C++ berkembang ke Sysap. Nah, Hissab itu mengalami perkembangan ke Java. Jadi ada uh, list-nya, update nya gitu. dari tiap-tiap versi programan. Nah, jadi kalau teman-teman sebelumnya di Sysap, itu udah paham. Nah, untuk di Java itu nggak terlalu rumit, Muhammad Nah, tapi ada satu perbedaan di Java ini dia scriptnya itu case sensitive. Case sensitive di sini, ketika kita anggap teman-teman yang A bikin aplikasi yang sama dengan yang kita ada satu soal. Nah, si A udah bikin aplikasi di laptopnya jalan. Nah, ketika di copy terus dijalankan di laptop si B, nah itu programnya belum tentu jalan 100%. Itu. Nah, ataupun ini misalnya kita mengopi skrip yang ada di tempat lain. Nah, itu pun belum tentu jalan. Karena di Java ini dia sangat-sangat case sensitive. Jadi harus diperhatikan <coughs> penulisannya itu. Nah, untuk mengatasi case sensitive itu ada banyak trik yang bisa kita pahami di Java. Nah, nanti maka kita praktekkan bagaimana script, cara menangani case sensitive tadi Oh, misalnya kita menulis menulis itu kelas kelas kalau tulisannya di dasar tempramat itu c-nya kan gede kalau kita tulis c kecil otomatis dia menjadi error itu beda dengan basasi gitu dia tetap jalan nah, seperti itu jadi banyak perbedaan di java ini <tuh> yang bakal teman, teman temui nantinya. Oke, ini masih sekedar kenalan. Nah, ini contoh fase pemrograman Java. Jadi, dari editor yang kita gunakan itu, NetBean Nah, nanti script yang kita bikin bakal dikompil. Itu bakal menghasilkan suatu kelas atau suatu tampilan yang bakal dijadikan layar. <tuh> untuk netbean kita bakal menggunakan NetBean versi 12. Nah, jadi teman-teman boleh download dulu nih nanti untuk di prepare. Kita menggunakan NetBean versi 12 dan sampai pp Nah, NetBean versi 12 dan 6 Nah, untuk Java JDK ini Java IDE penjidikan nah itu menyesuaikan saya kan kalau dari NetBean versi 12 itu dikasih tahu tuh download Java versi ini nah, itu teman-teman menyesuaikan lah dengan versinya itu karena untuk java ini dia otomatis sudah sudah hubungannya dari NetBean. Nah jadi minggu depan itu kita udah mulai maksud kepengenalan menu-menu yang ada di jam tersebut untuk bikin aplikasi insting mana sebelumnya teman-teman udah coba review nggak nih netpin versi dua atau udah pernah coba install netpin? Kan? saya belum pak. saya yakin. Iya, kalau di RPS itu, JDK-nya versi 8 ya Pak, yang diinstal? Yang lima? RPS, RPS Bapak, di POB, PBO. Kan JDK-8. Iya, JDK-8. Sama IDA-nya, NetBeans ya, NetBeans versi 2, Pak, ya? Iya, benar. Oke, ini berarti bisaran di Windows Max dan... Ini, Pak, ya, Linux ya. Semua bisa di-tubah ini, ya, Nah, ini bisa jelasan. Nah, nanti di sini kita kan ada tugas dan 2 stres. Nah, mungkin di tugas atau di, ya, di tugas 1 atau tugas 2, kita bakal bikin proyek kecil-kecilan. Jadi, baratnya, kan proyek kecil-kecilan tapi berkelompok. Nah, di sini mungkin nanti bakal ada pembikinan seperti logit, terus ada entry data, entry data laporan, jadi seperti itu. Nah mungkin karena ini tugas kelompok, nah makanya tadi saya minta join uh, kita gabung kelas lain kelas yang satu lagi. Jadi berarti lebih ramai untuk tugas kelompoknya. Gitu. Nah jadi <coughs> nanti kita bakal bikin satu contoh tugas sederhana yang ditugas, yang bakal dipresentasikan nah untuk kuasnya hampir sama seperti tugas kelompok itu tapi bedanya pribadi gitu tapi sebanyak yang ada di tugas itu contoh dari sisi dari kuas dan tes kuas tes <tuh> itu uh, sparial dan teman. <tuh> karena kalau di Java ini kita harus rajin-rajin implementasi beda dengan kayak di siap investasi plus itu untuk errornya nggak terlalu banyak nah, tapi kalau di Java ini kita bakal sering ketemu errornya itu bahkan saya sendiri walaupun dua tahun lalu sering menggunakan Java nah sekarang udah jarang saya menggunakan Java karena yaitu kesulitannya <tuh> karena dia kesulitan jadi saya jarang kerja di bidang itulah dari situ. karena error itu kita bisa mikirnya enggak lama belum lagi dengan alur, flow nah jadi kalau teman-teman fokus ke jawabannya lebih bagus gitu untuk konsep kedepannya oke sebelumnya pertanyaan lu gak dari teman-teman kita tanya materi bakal kita gunakan atau editor yang kita gunakan Pak, kalau misalnya itu netband, netband dulu atau JDK dulu, Pak, atau itu e, sesuatu yang berbeda atau sama gitu, Pak? Oh, oke, sebentar. Saya ada sih modulnya untuk instalasi. Oke, okay. Bia ya, biasanya Bapak suka ngasih modul gitu sih, Pak. Jadi kita bisa reading di modul, Pak. kayak saya, Bu. C++ Plus Plus kemarin gitu, Pak. Ya? Iya, iya. nanti saya share di grup telegram nah, ini modulnya. Ini contohnya itu dia seperti... Baik, bang. Nah, ini. Jadi, awalnya itu kita mungkin butuh nih, ada jdk. Nah, seperti jdk ini, biasanya kalau versi terbaru, versi 12, dia udah ikut dalam Jadi, kita butuh jdk-nya Ini. ini. Nah itu awalnya seperti ini, kan ada panduan nih, nanti bakal install java nya dulu, baru install NetBean Tapi kalau yang versi 12, kadang dia install NetBean, udah bawa Java nya Udah paket gitu ya, udah paket Tapi saya belum coba sih yang 12, nanti ketika instalasi kalau dia minta java, berarti kita harus install java nya Oke ini kalau dicontohnya ini menggunakan NetBean versi 8. Ya NetBeans versi 8. Nah kalau kita menggunakan versi 12, mungkin menyesuaikan nanti caranya. Nah untuk di NetBean itu sendiri sudah banyak nih. Seperti kita lihat di sini dia ada HTML, ada C++, C++ PHP. Gitu. Nah, ini untuk versi 8, kalau versi 12 mungkin lebih banyak lagi nih dari ini. Nah, kemarin di pembelajaran si dan Ski++, kenapa kita nggak gunakan Netbin? yaitu Pertama karena editornya berat, kedua kita hanya belajar di si dan Ski++, jadi nggak perlu editor yang komplit. Beda dengan Java sekarang, kalau Java sekarang kita butuh editor yang cukup komplit, so, karena dia nanti bakal mengkompil library kelas yang beda-beda. karena kan ada versi-versinya nih, kita dapat library atau kelasnya nanti itu di versi berapa gitu. Di NetBean dia bakal menyesuaikan. Jadi ketika nih teman-teman punya aplikasi Java di versi 8.2, kita bikin aplikasi itu menggunakan NetBean 8.0 gitu nah ketika kita open di NetBeans versi 12, nah nanti library class dia bakal ngasih tahu nih kalau library dan class kita itu versinya sekian, nah butuh dirubah ke versi sekian, dia bakal ngasih tahu. Ada lampu-lampu merah itu di di samping sama kayak kita belajar di sisa itu ada kayak lampu merah di samping Nah, dia bakal ngasih tahu tuh error-error nih. Kalau oh, di sini instalasi, nah seperti ini, nah, bersama mirip sih dengan merah. Nah di angka-angka ini dia biasa ngasih lampu merah kalau ada error. Kira-kira saya bakal share modul pelajaran kita sama yang video. Link penginsentara yang salah untuk uh, requirement sistemnya sendiri, uh, berdasarkan ini aja Pak. Ya, uh, PC masing-masing gitu ya. Kalau memang versi 12 belas bisa, bisa turun, gitu pak ya, atau gimana, Pak? Ada alternatif lain, Pak, yang bisa ikut uh, okay. jalannya, Pak. Nah, untuk versinya ini, kita default di versi 12, belas. Nah, kenapa default-nya itu di versi 12? Karena ada yang pengguna mac nantinya ada kendala gitu. Nah, untuk teman-teman yang requirement itu yang kurang mungkin bisa coba di versi 8. Jadi kita 8 sama 12 gitu. Nah, kita, tapi kita implementasi itu di 12. Nanti teman-teman yang ada kendala di 8 di 8.0 misalnya, laptop itu bisa itu instalasi 8.0. udah kita <tuh> Teman-teman, install dengan 8. Nah, siapa? yang 12, yang 12 untuk yang kita default belajar, yang 8 itu bagi teman-teman yang berat di 12 itu bisa coba 8. Jadi, ada dua nanti ini 8 dan 12. Ketika di 8 error, misalnya di poin 8 di, di netbeans versi 8, kita, teman-teman, ketika implementasi itu ada menemukan error itu bakal kita bahas di pertemuan di kita lihat screen teman-teman yang error itu. Jadi ada dua sih karena kalau kita nggak samakan versi, misalnya ada yang versi 11, nanti ada versi 7, ada versi 8. Nah, itu kita keolah ngabisin waktu untuk bisa, untuk membahas errornya. akan setiap-setiap Netbin atau versinya nanti kita bakal menemukan error itu beda-beda. Atau errornya nanti mungkin jadi bahan forum diskusi aja mungkin kali, Pak, ya? Enggak, iya, boleh-boleh. Di... Boleh. Baik, Pak. Seperti itu. <coughs> di, kita <coughs> yang ada default-nya di 12, Nah, bagi teman-teman yang tidak sanggup di versi 12, itu coba di versi 8. Oke. Waalaikumsalam, Mbak Diayu Karima. Mungkin nanti kalau ada informasi bisa tanya ke temannya. Karena kita di sini nantinya menggunakan NetBean aplikasinya sama Sampepe. Nah, itu. Ya, Pak, nanti nonton recordingnya lagi aja Oke Pak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa Karti minggu depan itu kita fokusnya itu udah Udah bahas salah lagi lah Walaupun bahas, paling ya error-error yang ditemukan Oke <tuh> Ya Pak Faryal, mungkin nanti saya minta tolong untuk informasi ya, kalau misalnya di minggu depan jam 9.50-nya puluhnya nggak ada, kita masuk di jam itu. Baik Pak, nanti kita update di ini Pak ya, di Telegram grup aja mungkin semua Oke. ada di sana Pak dua puluh satu orang. Siap, siap. Baik Pak. Nanti teman-teman di sini udah join semua ya di Telegram ya. Uh, sudah semua Mas Arya, ya ya? tuh berapa Mas? Uh, yang sudah. bisa dikontak sudah sudah di add sih Pak. Oh. kayaknya kira-kira ada berapa orang lagi yang terlibat yang belum belum kira -kira. saya cek lagi pak mohon maaf pak kalau boleh nanti di aja kalau teman-temannya yang kalau berdasarkan grup telenya ada tujuh puluh dua member sih pak mungkin campur sama empat satu gitu ya iya kalau di partis nah. partis itu ada lima puluh sembilan orang kalau sini okay. ada tujuh Ya mungkin dari tujuh dua ini, ya harusnya kalau digabung ke satu jadi tujuh puluhan lebih Pak ya. Iya, benar. Kalo saya ada beberapa orang lagi sih yang perlu Iya, iya. Ya. Tujuh Pak. Pak Azlan, mohon izin bertanya boleh Pak? ya Pak? Iya, Pak. Iya. Iya. Ini Pak saya itu kan pernah itu Pak ikut semacam kursus uh, online ya Pak. Cuman cuman ya sudah lupa. Itu pakainya Intelig ID ya Pak. Intelig ID. Iya. Uh, yeah, Intelig ID itu. Nah terus itu pakai JDK-nya itu saya cek Java di Java version di CMD itu Open JDK itu apa sama ya Pak ya? Oh, kalau untuk JDK itu harus sama Jadi dia JDK itu warna itu libarari yang dibutuhkan di aplikasi. Jadi kan kayak Java itu kan sebenarnya kan induknya itu. Nah dia kan ada turunan seperti NetBean. Nanti ada yang seperti mas Aryo bilang tadi apa? intelijen nah, Intelligent ID Nah itu dia ada grupnya gitu grup Java lah gitu. Nah jadi. Semua aplikasi atau tools yang menggunakan editor Java JDK, nah berarti dia udah komplit ke situ. Nah bedanya nanti di versinya, versinya lagi nih. Paling nanti kalau misal versi yang nggak cocok ya kita upgrade lagi versi ke versi berapa? Baik pak, jadi kesimpulannya nginstall JDK versi 8 lagi ini ya pak ya? Hmm, mungkin seperti ini sih, Mungkin Mas Aryo install dulu netbit nanti kan di, diinformasikan nih kalau kita butuh ya java versi berapa. Gitu. Kalau jdk-nya udah ada sebelumnya, gitu kan Mas Aryo kan statusnya udah ada nih jdk-nya untuk pernah install. Mungkin nggak tahu nih support atau enggaknya. Ya. Siap Pak, makasih. itu waktu itu belajar pemrograman juga. Uh, iya Pak, Java dasar Pak. Ikut apa itu? Di coding itu loh Bapak. Oke, okay, di coding ya. Eh, sering juga ikut di coding tapi bagian database ya AWS code, gitu. Okay, Mungkin teman-teman nanti kalau mau informasi seperti itu saya boleh sert ya. terkait AWS, cloud, networking gitu. Kalau oh, saya sudah mulai nggak tertarik dengan pemrograman. <laughs> <tuk> Kenapa pak? Mungkin e, gini sih material di dunia pekerjaan tuh mungkin ada yang namanya developer, developer itu kan kategorinya kan di itu level bawah, pemula gitu. Walaupun ada yang senior, junior, tapi kan kategori kan masih developer nah status developer nanti ada lagi nih yang nama itu seperti technical analyst, team analyst, jadi nanti ada lagi tingkatan atau versi-versi yang lain. nah jadi di sisi developer itu sepertinya saya udah mulai kurang tertarik. jadi sekarang saya lagi tertariknya itu ke database, ke cloud, ke aws, sap Barat itu uh, cari pengalaman baru lah, ilmu baru. Nambah Pak ya, nambah-nambah ini. Iya, benar. Uh -huh. Tapi Karena kayaknya AWS. Aku... AWS itu kayaknya ini Pak ya, lebih gede Pak ya, AWS itu. Kayaknya saya lihat di iklan-iklannya itu. Iya. AWS itu, uang lingkupnya itu lebih gede. Jadi baratnya mungkin iya. kalau teman-teman perhatikan kayak... Sebenarnya AWS itu dia lebih ruang skupnya itu penggunanya, jadi dia lebih meringankan ketika kita mengakses ke website tersebut. Karena kan ada tuh yang web itu di dalam satu detik diakses oleh seribu orang atau dua ribu orang. Contoh kayak Facebook atau Yahoo atau Gmail, kan yang akses tiap detik kan berapa orang? Nah, itu kan seharusnya bisa itu tuh pernah ngelihat akses web atau down dengan AWS atau dengan cloud itu lebih berdampak jadi berat dia udah nge-space kapasitasnya dan error iya Pak betul saya saya terakhir ngelihat itu eh, apa jeasannya udah berubah ke ini Pak ya eh, sewa ini ya sewa server kayak game itu udah kayak di sewa aja, jadi nggak perlu beli iya. lagi, gitu Pak ya. Benar -benar Aranya benar -benar udah benar. Kayak bergeser ke situ, Pak ya. Iya, sekarang area udah sekarang udah banyak-banyakkan Heeh, mm -mm, Betul, Pak. Berarti ini ya, Pak. Pak Azlan mungkin sekarang fokusnya di cloud engineer ya, Pak? Iya. Bisa bilang begitu, Pak. Lagi yeah. coba mengar mengarahkan kapal ke situ. <laughs> oh, uh, saya, mau, saya mau tanya, Pak ya. Iya. Uh. Yeah. Pak, kalau cloud engineer itu, apakah ada codingnya juga, Pak? <tuh> nah, cloud engineer. cloud engineer itu sebenarnya kita nggak fokus ke coding. Ada coding, tapi kita nggak fokus ke coding. Itu beda dengan developer. Kalau developer kan kita emang fokus ke coding, gitu. enggak ada jalan lain selain coding. Tapi kalau cloud engineer itu, kita nggak fokus ke coding. Contoh, secara seperti ini. Kita misalnya mau bikin suatu CRUD, gitu. Nah, kita kan gak paham coding. Nah, dengan bantuan dari si ui UX-nya si CRUD ini, kita lebih mudahkan kita nih, gitu. Contoh kalau kita mau bikin kayak create, itu kan udah ada button nya gitu. itu sudah memudahkan. Hanya kita butuh pemahaman dan proses kerjanya seperti apa keamanannya seperti apa spesnya bagaimana oke okay. berarti itu lebih ke infra, infrastruktur ya Pak Azlan maksudnya mendesain men ya kalau misalnya <coughs> suatu organisasi ingin menggunakan cloud ya Pak salah satunya aws ya yeah, benar lebih arah ke, ke dunia infrastruktur lah kalau gitu oh ya baik baik jadi kita juga digampangkan dengan dengan topologi, topologi dan diagram diagram yang lebih mendalam. Tapi bedanya kalau di engineering atau di cloud engineer atau di AWS kita lebih sering berhadapan dengan yang namanya flowchart. Kita lebih fokusnya ke situ karena mereka dokumen dokumennya itu atau implementasi itu kebanyakan dari topologi. Apalagi itu seperti flowchart-nya. Nah, mungkin teman-teman harus paham dulu nih dengan flowchart, detail flowchart-nya. Gitu. Akhirnya kita harus berpost ke flowchart. Karena kalau untuk upload atau untuk KWS itu, kalau flowchart-nya, misalnya di satu aplikasi, itu nya bisa tiga lembar, empat lembar. Itu saling terhubung. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan flowchart, dan melihat flowchart banyak seperti itu, kita udah tahu nih bagaimana cara membacanya dari mana konsepnya dari mana gitu. karena itu sih. lebih banyak ke infrastruktur lah. Gitu. Seperti mas Raya bilang tadi ke infrastrukturnya. Iya ya pak. Kalau AWS itu apa sudah ada? Ini pak ya. Uh, apa uh, lokasi di Indonesia ya pak ya? Sekarang sudah ada AWS Indonesia sudah ada pak oh, di, yeah. di mana pak lokasinya baru di Jakarta pak ya? ya yeah, di Jakarta. Kalau oh. kemarin ini kan tahun kemarin AWS masih di Singapura. Kalau saya di tempat yeah, yeah. kerja juga menggunakan AWS kan di Singapura. di mana di, ba ke... di Bank Mandiri ya pak? Iya. Yeah. <laughs> Bank Mandiri pakai AWS ya pak? Iya yeah, pakai AWS. Yang living eh, living digitalnya itu pak? Bang digitalnya pak? Living itu dia pakai Opera. Apa Pak? Opera apa ya? Opera. Opera yang terbaru lagi sih, Pak. Itu klub juga, Pak? Basisnya, Pak. Opera itu dia basisnya B, sama kayak AWS, cuma dia beda... beda apa sih namanya itu? Beda res, maksudnya beda perusahaan. Oh. Berarti opera. sudah ada di Indonesia, Pak? itu Pak? Si, si Opera itu, Pak. Opera. Ah, sudah ada di Indonesia Pak ya lokasinya Pak iya sudah, sudah ada ya, di Indonesia karena, ya, karena kan pemahaman saya Pak kalau bank itu menggunakan quote lokasinya harus yang di wilayah Indonesia ya Pak betul ya Pak ya kalau untuk yang transaksi ketika Pak. menurut OJK Pak. OJK, ya yes, sih yes. tapi itu yang dalam dua lingkup transaksi keuangan tapi banyakkan betul transaksi yang seperti proses data atau yang lainnya. Ya? Kalau yang di Mandiri ini, setahu saya, saya itu dia menggunakan cloud yang dari uh, AWS yang dari Singapura yang tahun lalu ya. Sekarang udah pindah ke Indonesia sih. Karena AWS-nya kemarin belum ada di Indonesia. Nah, karena AWS-nya udah ada di Indonesia, jadi prosesnya migrasi ke Indonesia. Nah, seperti Mas Budi bilang itu harus yang dari Indonesia. Maksudnya itu yang mudah berada di Indonesia, jadi jangan Kecuali kalau belum ada, kalau belum ada ya berarti harus nembak keluar. Iya <tuh> <tuh> ya, pak, menarik menarik pak. Terima kasih pak. Tapi sayang pak itu kalau developernya nggak kepakai pak. Nanti <tuh> <tuh> naik. <tuh> ya. <tuh> nah itu mungkin nanti kalau Mas Ren udah coba dunia developer udah dua tahun jadi developer tiga tahun developer pasti tercemar oh, okay. seperti migrasi nih ke ke, apa, ke tempat lainnya gitu mungkin udah tertarik ke cloud engineer atau ke aws engineer gitu. atau lebih ke sistem administrator keamanan data gitu karena kan kalau kita perhatikan developer kita kan bikin aplikasi nggak jauh-jauh dari itu-itu aja gitu. Itu-itu aja di sini maksudnya teman-teman pasti <tuh> kalau kita bikin kita kerja di satu instansi bagian Java developer. Nah, pasti kita bikin itu itu terus pun. Kalau ada aplikasi baru ya kita bikinnya habis sama dengan aplikasi yang lama paling ada modifan dikit. itu udah kayak mainannya udah itu-itu aja gitu paling ada perubahan sedikit-sedikit, revisi. -sedikit, gitu. nah, tapi dengan teman-teman masuk ke dunia seperti cloud, AWS gitu, itu ibaratnya udah kecakupannya udah banyak Ya, Ya ya, Pak, menarik, Pak. Memang luas ya, Pak, ya. Jadi kita perlu apa ya terus belajar. Jelas sama fokus ya pak nanti di mana gitu ya kayak Iya benar. benar. Apalagi sekarang kalau dunia ini kan kalau kita ketahui untuk lowongan jenis pekerjaan itu banyak. Kalau dulu kan mungkin ya tahunya ada beberapa. Nah, sekarang kan banyak jenis pekerjaan pekerjaan ada pekerjaan doa gitu. Nah, jadi di sini teman-teman ya mungkin mikirnya aduh kondisi sudah kan nih sehingga bisa koding gitu. Kalau saya nggak mampu coding ya, tapi ada jalan lain jangan putus semangat, <coughs> karena untuk IT ini sekarang udah banyak jenis-jenis program program doang sih bisa jadi ke data analis bisa jadi ke, seperti saya bilang tadi, ke cloud atau bisa ya hobinya menggambar bisa jadi sebagai UI, UX banyak yang lain seperti itu. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Nih. Mungkin kita di minggu depan di hari Kamis kemarin kan jadwal kita hari Kamis. Ya. Nah, ini kita bakal pindah ke hari Sabtu. Biar kita join dengan kelas yang satu lagi karena nantinya bakal ada tugas kelompok yang bakal mengusahakan kita untuk koordinasi bagi kelompok. Karena kalau di sini kan ada dua satu orang, kalau join semua sih nggak masalah sih. Takutnya enggak ada yang join kan, yang join delapan orang, delapan, 11. sebelas. Nanti ada yang sisa satu orang, dua orang kan jadi solo player lagi. Coba. <guluh> <Betul, bahwa>. Keesokannya <tuh> <tuh> masih ada problem nggak di kelasnya? Enggak ada pak oke setelah oke paling materi kita sampai di sini saya lagi prepare dokumen dulu nanti saya selesai saya, saya, saya di telegram untuk kompensasi sama modul yang bakal kita gunakan untuk pelajaran satu semester ini oke baiklah kalau gitu kalau gak ada pertanyaan lagi mungkin pertemuannya kita cukupkan sampai di sini sampai ketemu di sabtu depan kalau bisa Mas Harion mungkin kabarin aja ya kalau bisa di sore depan. Baik Pak, nanti mungkin di apa sama Mas Arya Nanti akan disampaikan juga Pak. Mas Harion. Ya. Eh ya, ya, Pak, terima kasih, kasih Pak. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini selamat beraktivitas kembali. Dan kini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.